Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia Banyak orang miskin yang kaya Tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin Bagaimana pengertiannya Orang miskin yang kaya Materinya sederhana Peralatan rumah tangganya sederhana